Ke kati ya yo hakikat, misalnya ureg gue yo ampekan gue ure bener gue ambekan mati gue, mantek ambekan nih. Kita takoy misalnya tarif mati gue, orang ora boh orang ambekan. Gue ten jawab elo, orang tak pernah tak latih ilmu mantek, singjaran ini mati ini gue cora ilmu mantek, gue buat judul hayat agar gak ure boh mati, terus salah mati mati Nak cara medis ini misalnya, nopo jantungnya berhenti, tapi detak nopo jantung, tapi nopo berhenti. Kemudian agama, nih ruang no tenangi. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Begini, misalnya begini. Sampain saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dijabut kan? Rohnya dijabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa?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 mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut bahwa selalu naka anir roh kuli roh humin robbi jadi ini penting kolaborakan sebab niku jiwa mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada ya tidak ada mau petualangan pengalaman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 Oke kita goblok dulu ya Gimana ya, latihan goblok sih Kok goblok terus pinter Kok gobloknya gak masalah Semuanya latihan sih se. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini Misalnya benar terus Ya tau bener. Sama yang tak yo ya Uang mati itu berarti Dicabut rohnya Terus roh sendiri mati enggak, enggak. Berarti dalam konteks ini Orang yang mati syahid Apalagi para nabi itu mati enggak Enggak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 Dawai ringan ya Malah api nak mati Kok gitu ya Rasulullah Masyur itu hadisnya itu Hayati ya khairun nakum mama mati ya khairun Aku mati ya urep urib Ya api hayati fali asunna Lakum asunna Aku nak urep Akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah majaz fikih yang wali ane wajib, tadi namo perilaku, no? perilaku. Terus nak kapudut, ya Rasulullah, gimana ya malah penak aku nak kapudut, itu jejer pengiran. Terus dulu aku ya nabi. Nak kalau aku muji pengiran. Nak kalau melek, aku parek pengiran tak jaluk, no Sempurna. Mana yang dah pula terus noa, <laughs> disbakat, jauh ngjali, no ayah yang selain itu kakak dia orang senggala orang no boh, sepuroh lah, proporsat sana kuih lah, juri kuih misalnya mati sakit lah juri, tapi kan gak duit hak jalan calon vertikului malaikat terus full panjang noh, malah dia sampai kutoh noh boh, atakoh kufiho kona, cara beri kiri, sing cuaca noh, kulu penghakiah boleh, noh cara beri, boleh, Gak cara beri Fitra, Fitra, Nacara basa iki tapi kok atak kok. Lah muni iki Fitra. Ben ramla pun neraka opo ben eh? Maksudnya iso swarga? Eh? Maksude ben ramla pun neraka ta ben gak iso swarga? Lah wong rong kok di divida. Berarti SPD banget nak mel rokok. neraka. <laughs> Saking yakinne nganti opo? Tidak, ada kitab-kitab ini kematian Malik Jadi sampai ada saudara vidas Memang dalam kitab Imam Malik itu Ada atakoh kubro Atakoh itu merdeka no mayit Utawi tiang saking rokok Itu dulu awal ijazahnya itu Kalau nggak salah itu belas ribu Terus di Indonesia malah meningkat jadi seratus ribu Oh itu bagus itu peningkatan Semua itu nanti beli orang Gegem itu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 Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merot. Rasulullah ketika merot itu dihamwa hadis Suhail. Seolah lagi di semua hadis Suhail. Nabi itu ketemu para nabi ndak ketemu karena bagi apa nggak masalah. ya masih punya sentimen, ya layaknya orang hidup, ya orang sentimen yang Nabi hidup, saudara orang hidup, ya itu sentimen Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa terus macam-macam, dan nah, segera ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarahnya bergabung dari beda madhab, jadi itu-itu jadi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad kenapa ketemu Nabi Nuh, jadi beda Maktab cerita enggak enggak, enggak perlu karena kalau nabi itu fasek no itu madafin naro ngon fasik dido mati celaka mencet. Nah nabi Muhammad naro fasik dido ngakno disepu sepuro. Berhubung itu mati masalah itu orang ketemu jadi jadi jadi ulama tapi Maksudnya nebak nebak orang kok itu dawai kaji nabi nabih. Yang karuan dawai nabi itu begini, saman tak ceritani. Ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa, nabi Ibrahim, terus yang Musyafalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa. Adam Itu gak ada sentimen Masyur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad Diwajibkan sholat 50 rakaat Nabi Ibrahim diam Padahal melewati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 Harusnya kan Ibrahim komen Tapi Ibrahim buatan komen Ya ya wakanya Bermunggah langit ya tenangnya Nabi Ibrahim Kandani ini, sana apa, wajibnya sholat ceket, ya Nabi Ibrahim ya manduk-manduk Ya, cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus, ya, itu harus dipikir Tidak perlu dikomen Nabi Musa komen Dan itu melecehkan kita, apa sholat sekat Umatku yang bener, orang kuat <laughs> Seakan-akan kita ini lebih buruk Ketimbang <laughs> Cara aku jadi Nabi Muhammad, ya Muhammad itu Nabi yang Meskipun Abdulul Kholki, tapi kan Junior, ya orang bantah Cara aku lah Nabi ini tak bantah, itu umat-umatku -um, <laughs> Tapi Nabi Muhammad itu Tidak senang debat tuh. Karena punya akhlak ya, teror nabi ini kue, umatku riumat cibuk pada no, nabi, nabi Musa jelas ngintikan umat kue ra kuat, apa pumunah umatum, seakan-akan kan karna umat dia ga kuat, selainnya pasti lebih ga kuat, padahal dia juga. Mau nabi ulasan nangga ke saya, Itali di zainal Abidin sholat setino, saya urokaan, bret nabi Musa ke tok li rone, jari sopo, saya ke teraka, aku di umat Ali zainal afidin, setino. Seurokat, kulo genate sholat sinoto ngato sholat bisanlah tau paling kana ketona gurusa kulo nate, <hesitation> tapi yo mo tau tojo terus. No itu kian kian kuno na romatun cek kuat lo ya, teraweh kan espiro teluh diker yo. Iwo nasing waras bunyi ceta hajut giro, gak teluh diker ta hajutin, standar giro to, toh kok toh amatir, wah. Rego es kamu randen an gak nggak, tajut telulas telulas itu tajut es rolas wiro tirisito, telulas kafe riwa itu rolas rolas wiro berarti telulas, berarti telulik guys. es tiga tiga tambah pitulas rokaat, pinen, muncak kan salat. Di Mamuk tuh kan Pitulas roka. enggak nasi ngisi noda kiai kan kau beliah Asal lo coba diasar loh. Unggul selangkahi <laughs> <laughs> saya <laughs> seket sebrono. Nabi saya ngeklaim enak, we, makanya. <laughs> Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia neura. Buatan kau terus kak terima aja semeneng no. itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh Nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti lima roka, lima, anu apa? lima waktu, berarti kan, tapi itu las roka. Nah, yang ada saya tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nah, Nabi Muhammad sebetulnya bisa nangis, tapi kepinginan mayu, giga, yang Musa seng nangis, gue nangis, nangis. nangis kok gue apa Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun ada.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 Ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika musah menggerutu terus Jawa Jibril Hua yaklah mukhidathah, pengirahan huwaisa apal mikh gaya nedek nedek nedek Diyo dibarno Dan itu ndak cerita Isro itu cerita-cerita yang masih di hadis, sokay Ini ndak cerita Isro cerita-cerita masih di hadis, sokay Makanya, gerutu itu ya oleh berengkel yo oleh asal proporsional ini berengkel yo oleh asal nopo proporsional jago siji syaratnya ke yakin aku kasih pengiran problemnya ora orang kekasih pengiran Musa uga terimaanan contoh paling masuk itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan bani Israel dari kaum Jabarin kaum kan Aniin yang tiang-tiang Budi Ula nandang-nandangnya no, itu Rai Sosfoe bengsoong Palestina Tapi jauhara ini Palestina bukan angin Semoga angin semoga kan angin Gak usah diterjemah sensitif Kamu tak Kayak Taurat. Barang cari setelah kau Makan angin ditaklukkan Nabi Musa sowan neng Turisina Turisina itu gunung ini Mulai Zurdan ngantos Kawasan Mesir Ini pol gede ini Ini Cintem nabi Musa ngajak cak, waktara Musa koma husat aina rocilal, limi kotina, tujuh puluh orang pilihan, ya jorok ini santri pilihan, ke pilihan tica, wahai singkat cerita nabi Musa mo sebab sebo pio ma omik terus bawa taurat, umate seng pitong pulau bang brengkel, lanuk minalaka hatta naro goha nopo, jorok, wahai enak sampean mo co terus itu sembunyi ketemu pengiran, kita ndak bisa percaya kalau ga melihat awa sendiri. Kendinan pengiran sinter singgung, mau ngorana nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi orang levelnya -e jalur orang pengiran ini, terus akhir itu sumber berdek mati, bareng mati nabi musa malah lucu, ya Allah tiang betung pulau takjak kandisi seksi, nak jenengan mati ini terus seksi nih, sinton, sujud jenengan, aku tuh tiurat <tulen> nok, <guruh> akhirnya pengiran tiurat nok, perkara ini dikomplain <tuh> nabi musa jadi nabi sering geremang, sering komplain pangeran nabi. Tapi pangeran seneng wong kekasih, bener wae. Mulane wong bening jadi kekasih pangeran. Engkok keliru kliruku bener wae. <laughs> tapi nek ora kekasih bener wae ya itu salah mungsur. Wes pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ono wali sholat, salat iku ora teng njero masjid. Iku wali. Padha mek sing sofawal. Sing sofawal gak terima wong sholat ini jopo kok wali, ya kok dur di takoi, kenek nopo jinan kok wali padahal nak sholat gua gurih gua jobo jadi aku iku izin, soan pengiran gue ngarep merkutus aku iku hakeh baru kayak sopan rawani gua ngarep itu merosok jadi sing seneng sofawal ya orang pede-pede tapi ya jenet nih ilmu mana ngetos kemuni sofawal gak sunet, gus gusbah sesat kayak ngomong-ngomong sembronon, maksudnya kabel ada ilmu nih. Mengani nah, kau kena solat, gue guri giono album, itu merkau nangkong arab imam medrip trek faktor regu, setio nawali merkau solat, gue guri ini astahimin aku, aku isiin be pengiran, aku sing ataten na sufi zuni pakai gurung persi kok solat, gue. Nah, ini orang ngaji yo ya bolak-balik aja ya, kalau mau ngaji, u. Afdol paling soft, paling apik itu soft awal terus maksudnya soft awal sama soft gurih itu ya ilmu gak guri itu ya ilmu, sekarang ada ilmu ini raja ma'ah itu ne. <laughs> <Neku, laughs> rana, <laughs> rana <laughs> ilmu ini ini rana apa? ilmu ini, blas itu tapi wali itu ya macam-macam paham ya, terus Nabi Musa ini anak dungun itu, yara karu-karuan jara kita anut yara karu karuan tapi Nabi, Nabi kekasih pengiran sama syur ya atuh di kuna Nabi mafaalas sufaahumminna. Robbi lausi tak ahlaq tahu mingkoblu wahaiya. Nak mereka jangan sambil berdebat perkara salah. Menisan kuuloh jadi gak nabi nabinan. Jadi nabi radhiuang andaalan. Nampaknya menabat ini gikuloh menisan patah ini jadi terus baris gak nabi nabinan ya terus atuh likuna bima faala sufaha umina, karoti nongti ang koplok li pertimbang no rampon woong wong goblok wong bubarno, wong koplok, wong nah, wong tak wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong jadi mulai aja geman ya diang niku sok pintar untuk pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa yang ngoyak ngono ya kekasihnya pengheran dah geremeng terus tapi baru kayak Nabi kekasih pangeran gremeng ngewai jadi rahmat sok Nabi Muhammad sholat saya ketrakaat di sudha lima nganti ping sangga walaupun kagari walaupun nganti ping sangga untuk pengheran nyudahannya ya mau limo. Papat limo di situ limon, nah, patang pulau pas nganti songo, ibu patang puloh limo. Lupa karet limo, nabi musala cewek sul ke hinton, nah, woi, bu toh rokok sampean, jos, limo kan batang kan seket. Mari musuh, pare, so matematika beta takoi seket dikurangi kurangi limo, peng songo karet bro, bus. seket, woi, limo, limo, peng sepuluh, kan? Sekert berarti nabi songo itu je, bisa lima lah. Kau nggak tahu musoba. Sekert di sudut lima lima peng songo kare, kare limo. Lah nabi muhammad tuh bolak balik peng songo. Merku mau di sudut ini pangeran ya Lah terakhir limo lah nabi musa maturnah itu je pangeran dahu ibu jadi nabi musa ijuk ijuklah kuat tuh matum. Jono <laughs> keringanan terus Nabi Muhammad, oh isi sedong si, kare lipoh, <laughs> ada lima lipo sudah mana kan, teh, lahiku senggolola usuliku, tuh tidak, mosdine meniisar noh, ya tapi nak kan jauh lucu, kalau kala bumi juga no, seneng <risa> mau sholat seboleh rasi itu kan malah, <laughs> malah karu karuan kan, jadi pencaman ngerti, malah nih boniku, gue urepiku.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 Meskipun ada yang kritik kefiahnya Misalnya kefiah tahlil itu bid'ah Enggak masalah ada yang kritik seperti itu Tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayat itu salah besar Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia Termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini Doa itu gak sampai mayat Semuanya itu sepakat sampai mayat Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Kabedungo, Rabbanafirli, Wali Walidaya, Satrusi, Walil minin ketika orang sudah mati ada karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad roh itu gak pernah mati karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mungkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, Kayak cerita kejawen, nah malam apa mulai, terus neng kamari tiga i rokok, mukuzamaneng donya seneng rokok, lah rokok ewes kahalang ceweng us dihumbuk, di rokok bahamun, ono kadang tiga i gemblong cari seneng aneh bayi, bareng cokot iko cari bayi semula, lah itu yang, lah kalau itu kadimo fitrah kang iko ngawur nana iyo, <hesitation> nong cera tertentu ge atas neng nonton iko lana seneng anam duwe lo, tika itu duwe nengapa <laughs> gitu agar duwe ilang cari jujub bahaya lana iku buatan yang tersanate makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa ada mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah quran memang roh itu gak makhluk disebut kulir li min amri robi itu kan jelimet sudah jadi begini kalau terang no, tapi udah salah faham Allah itu punya dua istilah Ada Allah lahul kholku wal amru Ada holku kayak langit, bumi, yang fisik Itu holku, ada amr Makanya istilahnya Quran itu Allah lahul Wal amr, ada holku, Ada amr, dan roh itu kategorinya Ada holku tapi Amr, yang disebut kulir rohu Min amri robi Amr itu susah difahami, karena Fisik kita, ini tidak cukup memahami Amr, fisik Nah caranya memahami gampang faham. Nah, faham, faham Caranya mati Nah dalam konteks ini Hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an wa wa'idhamatu Intabahu manusia yang sekarang ini Hakikatnya tidur Nanti kalau mati Baru bangun Ngelilir intabahu bangun Contoh gampang begini Ini contoh paling gampang Saya ini bahag Nganggu duitku penting makanya sesuai bayar anak mondok bayar SPP, sesuai macam-macam nganggep duit itu penting oke, okay, besok saya uang satu juta saya nganggep uang itu penting ternyata di loh mahfud saya, di tektir, nanti itu mati, jam 11 mati atau andika anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cari Allah ya, penting asal jik soh, lah, jika seolah ada masalah kita nganggep masalah, nggak kita keluar, dikeluarkan dari sekolah kita nganggep, isauhnya cari Allah lah, masalah, asal bagi Allah kan enggak tidak masalah. Sesuatu yang tidak masalah, kita anggap masalah. Bareng kue mati, tenang, ngerti. Anak emiku gara-gara sholat ini itu ditulis min ahlil jana. Orang-orang syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya ini akhirat ngerti. <tuk> Jumlah sekolah itu <ini> nggak penting. <tuk> Tapi aku terus nol. <tuk> <tuk> <tuk> Najj <"Nais> mati gue. <tuk> ngerti. Gue saya ini sujud tidak penting. Ini kalau nodol ayam, sar sar terus bar tapi gak ngitung duit raper-raper tapi kalau gak mati ngerti diumum no pengiran Wong yang seneng duit nerokok yang seneng sujud suarga terus kayak sadar kusti cuplih penting sujud imbang duit mana ngandain ini niki nikit lu ngandain ini disik ngawur Lengkor anu itu ada wakum minasajitin jadi orang sujud aja jadi wong tukang boleh duit ngakas ngawur nah dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh pinter masuk ben mau lagi rasa susah na bisa iki bodoh tak jamin sebenarnya matiku mesti pinter mesti ku naseh pangeran lah kau tuh kuntavi kau min haida fakasafna angka kito aka fabel soru kaljouma hadid ku bisa iki lali rapati roh ilmu tapi sebenarnya es mati fakasafna angka kito aka tutup tutup Bodomu tak hilang loh nah, jadi pangeran fabel soru kaljouma hadid ku sebenarnya pinter, hadin itu cerdas, makanya kamu tidak usah kesusu susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter cuma pas pinter kalau tak alam unna ilmal pas ilmal yakin pas latarawun nal jahim pas pinter, pas waya yang melepuh merokok, lah itu perkoro ciput alha kumut takasur hatta sur tumul maka kalau sofa Taklum semakal lah, sofat Taala mendasakal lah, lalu Taalamu nak ilmal, yakin pas ke ilmal yakin pas, nato rabun al jahim. Pas ke dibuka Pengiran Dewi kilo, hakikote urepem, didelok sujut mau sidik boleh mduiake, mau tasbe spcide nak jual gunan sewangi, mau cetak mau ping teluk kita nak kebebek Pengiran, keuangan konco nanti umbal, sak juta mau kangen konco masa lalu, ratau kangen masjid di Sakjuta, gakulah nate lo, nggak ke masjid yang san, nggak ke itu masjid nggak nom aja, kangen masjid. aku kadang kangen konco, tak tapi ayai sakjuta, sekali-kali kangen masjid dia udah kiai, guiling ini nggak, bukan aku lalu seneng umroh roh raka, orang-orang lagi betuh kangen nabi tak ayai lah, sepat likur juta, aku kadang kangen kawan kangen, seh kapan teng menteng, keboh naon reuni, perak, bi aku santai koriuni, perak, kau cahai sem, apa itu, <noise> lu sobek ditakon lo, kah api bebong Tapi kok orang ngaramnya, jodoh-jodoh, jodoh-jodoh, jodoh-jodoh, kok nggawe wifak, gak wif, ah. mafum sing gak terkendali. Tak kena anggap kabar reskrim, gak anggap viral singgrah bener.